Janda, janda. Kuda yang mana? Oh kuda. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda putra Manikku. Kuda yang putih, kuda yang putih berambut panjang. Janda. Janda mana? Janda. Janda mana? Janda. janda, janda. Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih berkerudung kuning. Iya, terima kasih. <laughs> janda yang mana, janda yang mana terus yang sedang nyanyi, yang sedang nyanyi berkerudung kuning. terima kasih. Aiyah. Naik sepeda, naik sepeda mati lempunya... Jalan terus, jalan terus lambat sampainya... Ada janda, ada janda kabur lakinya... saya Saiti. Di... Kaci. Mana? <SILENCIO> mau dilamar Mau dilamar Satu anaknya Ada janda Ada janda Kabur lakinya Mau dilamar Jahyuli, selamat nah, datang. Bos Basobakar bakar bos otong, Bos Basobakar bakar Soto terus buat beli bakar.